Halo, guys! Selamat pagi. Kali ini, saya akan bakal nganter Google AdSense ke seseorang yang ada di Pulau Gili Genting. Jadi, ini tampak depan dan belakangnya pengirimannya ternyata dari Malaysia, guys. Langsung saja, yuk, guys, kita eksekusi. untuk sampai di sana kita memerlukan waktu kurang lebih 60 menit. Jadi memang baiknya kita berangkat pagi, guys. Oke, kita sudah sampai di pelabuhan. Tapi tidak untuk snorkeling ya. Karena kita bakal nyebrang untuk sampai di Pulau Gili Genting. Yuk, guys. Pagi ini cuaca bersahabat guys Kalian bisa lihat birunya lautan Seperti birunya cintaku padamu <haha> Welcome to Pulau Gili Genting Bagaimana? Siap? Kita mulai eksekusinya Nggak sendirian Kita bareng rekan-rekan seperjuangan Eh, canda guys Kita mulai dari isi bensin Tontonin terus Kita rehat sejenak guys Di kantor pos Gili Genting Langsung saja, guys, kita berangkat sambil kita nganterin barang sambil kita explore spot ini, guys. Yuk! bagaimana guys pemandangannya cukup indah bukan cocok nih untuk teman-teman yang suka jalan-jalan biar gak tersesat kita tanya dulu ke orang-orang sekitar guys let's go Kalau sudah begini, tahu tempatnya Yuk langsung ke orangnya guys Dan bagaimana responnya Ternyata orangnya masih udah datang guys kita tunggu aja dulu yes sudah datang ternyata guys langsung kasih aja ya dari Malaysia ya reteng, reteng. dari Malaysia pak Oke, pak mulai kapan pak itu ini hampir proses prosesnya prosesnya prosesnya Monen terus sampai sekarang nyampe ini sekitar satu tahun setengah satu tahun setengah iya. jadi tapi saya jarang buat-buat video oh videonya tentang apa saya bebas jadi kadang, -kadang oh. ada berita yang viral ya buat oh channelnya apa pak sarungan kang sarungan kang sarungan kang Wah, berapa subscriber sekarang alhamdulillah 2000 lebih Wah. Nah, ini Wah. ada yang viral barusan iya. video yang saya digiling-genting itu oh yang mana pak ada yang viral barusan itu. nanti saya lihat ya pak. Iya, iya selamat ya pak Ya, siap makasih pak betul pak baik itu saja perjalanan kita kurang lebihnya ya saya mohon maaf wabarakatuh udah ya wassalamualaikum